wawala kuwata illa billah amma fadhu hadirin wa hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah syukur alhamdulillahi alamin malam ini kita akan mengkaji tentang masalah paroid <tuh> coro johonin warisan rasul sabdakan al ilmu salah al ilmu utawi ilmu iku salah fattun ono telu wama utawi opo wai siwa dalika kang saklianing telu iku bahwa mungko utawi yoma iku fadlun selain tiga ilmu ini dinamakan pelengkap pertama adalah ayatun muhkamatun dia, satu yang kedua ausunnatun koimatun itu yang kedua yang ketiga adalah Faridotun Adilatun, bagi waris dengan adil. Bagi waris dengan adil adalah kalau ada Quran semuanya biar buka Quran. Quran semuanya biar biar buka. <tuh> dibuka surah an-nisa ya yang kemarin ibu-ibu monggo dibuka Qur'ani surah an-nisa Nih ya yang pertama kita bahas You see Bon, ketemu Ayat sebelas di tadi hadisnya sudah kita ketahui bahwa ilmu di dunia ini hanya tiga, selebihnya itu dikatakan pelengkap ketiga itu yang pertama adalah ayatun muhkamatun itu yang pertama yang kedua sunatun koimatun sunah yang harus kita tegakkan ketiga yang kita kaji malam ini yakni tentang masalah membagi waris dengan adil ukuran adil ya Quran ini kalau tidak dengan Quran itu namanya pengkhianatan. Jadi memang bagi waris itu dengan Al-Qur'an di syariat, syariatnya ini ya. Yusikumullah fi auladikum. Kita berikan arti pelan-pelan. Yusikum -pelan, nyari atake ing nirokabeh sopo allahu allah fi awla dikub in dalem poro putro putri nirokabeh jadi Allah membuat syariat untuk kita tentang masalah warisan-warisan anak-anak kita atau anak cucu kita dan ini kita enggak bisa ya mesti sing mati bapak disik tidak bisa itu hanya Allah yang tahu yang mati ibu isik kadang-kadang anaknya ya mati disik kok jadi ini nanti bagaimana kalau yang mati itu anak dan anak ini kaya raya maka yang perlu kita pegang pertama yusikumullahu fi auladikum. jadi Allah telah mewajibkan kita terhadap anak cucu kita untuk membagi waris dengan adil tolok ukurnya adil sesuai dengan Al-Qur'an bukan sesuai dengan hukum undang-undang Belanda bukan Liyo bukan hukum aga tradisi Wonosalam, bukan ya yeah. tapi Al-Qur'an maka di sini Allah firmankan yusikumullahu fi aulatikum. Jelas ya? Kemudian li ini caranya bagi li zakari. hadzil unsayain. unsayain, nih ya. Jadi ini yang kita pegang dulu. Lidzakari mitlu hadil unsayain. Lidzakari kanggo anak cucu lanang atau pihak laki-laki itu bagiannya seperti dua bagiannya anak perempuan. Jarojoning sak pikul sak gendongan. Itu persis yang Allah firmankan mithlu hadil unsayain. Jadi mithlu hadil unsayain ini li dzakarin mithlu hazil bagi laki-laki mendapatkan Dua kali lipat bagiannya anak perempuan Ini nggak bisa diutak adik loh ya. Tidak bisa ini Jangan sampai punya alasan Mosing rambut bapak aku kok Aku kuduni lu hakeh timbangannya Uang lanang tidak bisa Kita merawat orang tua kita itu Warisannya surga Bukan warisannya sawah Bukan Alas lio, jangan sampai salah ya. Ini karena banyak di kita itu apa ya jadi nafsuni yang digunakan untuk memahami urusan warisan tapi bukan Al-Qur'an ini setelah jelas laki-laki mendapat dua kali dari bagiannya anak perempuan kemudian fa kunna an, ya nanisaan ya Fakinkun nisaan, fakinkun nisaan, faukos ini, ya, yeah. fakinkun nisaan, faukos nata ini. Pahlahuna tuluta matarok, Pak Ingkunna disaan faukos nata ini, faukos nata ini. Kalau ketepaan wanita ahli waris, anak-anak perempuan ahli waris itu lebih dari dua ya Nata ini itu kalimahnya Nata ini lebih dari dua maka Allah tetapkan bagiannya falahunna tulutha matarok gimana delalah ada orang meninggal anaknya -e wedok wedok tok lebih dari dua mungkin tiga Mungkin Pak, dulu reportul sama dengan saudara saya berarti 13. Wait, kok labirium Kalau seperti itu, bagaimana mendapat bagiannya? Wanita-wanita yang lebih dari dua itu, Paul ini Falahuna, dia yeah, sama Tarok maka harta waris umpamanya 3 miliar atau tiga triliun entah tiga juta entah tiga apa ya apa tiga bau apa tiga maka warisan-warisan anak perempuan ini hanya dua per yang bisa diterima 13 saudara seperti saya perempuan KB, jadi dua hektar itu dibagi saudara-saudara perempuan gimana ketemu Paukosnata ini, palahunah tulusan mata Gitu ya, palahunah tulusan mata roh. tulusan. Tulusan ya, mesinnya tulusan nih. Matarok Jadi dua, pertiga dari harta yang ditinggalkan Ojo langsung dilep, entai jangan janganlah ya jadi hanya dua pertiga, hanya rong hektar itu yang menjadi miliknya anak-anak perempuan jadi dua hektar dibagi 13 saudara gimana bisa dipahami Ya fal qasnata ini falahunna dulutam tarak wa in wahidatan nah ini berikutnya wa in kanat wahidatan wa in wahidatan. Wahidatan. Wahidatan. wahidatan dan jika delalah sing meninggal iki mang punya anak tunggal perempuan terus bagiannya seperti roh ini kita biasanya kan belum itu kan ya sudah menjadi miliknya semua tapi menurut Alquran coba kita perhatikan wa ingka bukan Pak tadi wapi wawu apa ingkuna nisanisang bawah wa ingka falahan nisab wa ingka Palahan, Falaha, palahan nisep. Nah, nisep, jadi kalau hanya anak tunggal, maka tadi kan tiga hektar ya, berarti hanya satu hektar setengah saja yang bisa dimiliki oleh anak tunggal perempuan palahan nisfu yeah. gimana kita ulang dari awal Allah telah mewajibkan kepada kita semuanya mewajibkan apa? untuk memahamkan kepada anak cucu kita tentang masalah waris agar nanti cara membagi waris itu dibagi dengan adil tolok ukur adil ya Quran ini bukan yang lain bukan ya dijelaskan sama Allah lidhaqari nitluhadil unsayain bagi anak laki-laki mendapatkan dua bagiannya anak perempuan cara jawaning ini enggak boleh digugat nih ya tidak boleh dengan alasan apapun ya sudah sak pikul sak gendongan jangan membantah ragati kuliah yuk doa yuk doa yuk doa doa doa doa otomatis bagiannya enggak tidak sama tidak boleh diotak ati kemudian faingkuna nisaan baukosnatani pala hunna terutama tarog terus anak orang meninggal ahli waris itu pedok tok lebih dari dua maka bagiannya adalah separuh dibagi dengan nek, duluri 10 berarti duitnya 10 miliar 100 hmm? miliar-100 miliar, selesai sudah jadi hanya separuh itu, kalau uangnya 20 miliar yang 20 miliar tidak untuk anak perempuan purman nggak ya anak-anak purman hanya separuh itu kalau anak tunggal nek, anaknya kayak 10 berarti sing sepuluh itu tadi tidak diudek-udek sing sepuluh ini dibagi saudara-saudara saudari-saudari perempuan karena ayatnya mengatakan Wa inkana gimana nah, anaknya satu anak perempuan tunggal maka itu separuh Nah, tadi kan dua per tiga didung sak dulur nah, anak isi itu separuh di dewi separuh ini nanti kapan-kapan nanti dibahas yang penting ini dulu pakemnya yang pertama sak pikul sak gendongan itu yang harus diingat gimana sebelum dilanjut itu baru sepucuk ayat ya ayah nah, onok wong mati maka yang laki ini mendapat dua yang perempuan mendapat satu jelas entah yang mati ini ayahnya atau ibunya atau dua-duanya meninggal jadi gono dibagi seng anak. Laki ini mendapat dua kali lipat. Jadi adek kan hartanya tiga hektar, ya ini tinggal dibagi tiga, satu hektar, satu hektar, satu hektar. Sing bedo i dulurisito ikimang berarti oleh siji asing lanang ikimang sama satu orang berarti oleh loro Gimana? Gampang tuh sak bikul sak gendongan. Sekarang kalau anaknya itu anak perempuannya lebih dari satu Padahal hartanya ini tiga hektar ini tadi ya Tiga ini tiga hektar ya Anaknya perempuan ini oh, tempat lain saja Masih tiga hektar hartanya Terus meninggalkan anak perempuan seorang maka tiga hektare ini hanya mendapatkan satu hektare setengah eh. akan tetapi jika ada orang meninggal hartanya tiga hektare anaknya sepuluh, satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh maka hanya 1 hektar setengah saja. Bukan, kleru sayang. 2/3. 2/3 berarti berapa ini? Naik 3 hektar. 2 hektar ini dibagi wong 10. Ai, bagiannya itu dibagi 10 orang ini. Jadi masih disisakan satu hektar yang dibagi hanya dua hektar saja, gimana? gampang tuh tinggal tinggal diuangkan saja tuh, satu hektar no jajari pasar konor gani lima miliar. Lanshisto ini nunggonek Potok cendawur, karena gak ada regane Gitu, gak ada ngenyang Berarti kan nilainya ya Iki, iki tiga hektare, ini menawa pas Toko ini jejer jajar satu toko tiga, Satu miliar di mana, ya yes, supaya enak situ ding selesai Akan tetapi kalau toko ini buildah, toko ini no salam satunya di kandangan, beda kan satunya di Surabaya, beda harganya maka ini berarti di total jenderal diuangkan kemudian dibagi uang kalau jauh ini menyusui gimana? jadi saya tidak menggunakan salam saya tidak salam oleh susu untuk kandangan walaupun tidak pakai aksh yang di Surabaya oleh susu sehingga nilainya sama sudah? ibu, itu gitul di enggak, Maksudnya. iya di kerto aji cara jawanin, iya cara jawanin di kerto aji ya, kerto aji ini kini sak miliar, jeneng anda regani rong miliar, lantas Surabaya sepuluh miliar, itu kan ya, tapi nah, kan gampang nakon regon diklik klik, kan metu kan ya, Surabaya daerah ini per toko per meter kan ketemu sudah, dan nah, anda kan jangan, oh mikro rong juta. Dan allah salam mengatur saya ya jadi ini otomatis aji. ya paham ya aji ya bisa dilanjut ya iya seperti kan separuh Iya. Coba perhatikan ayatnya ya. Jadi ayatnya di sini jelas. Di sini dijelaskan sama ayat. Lidakari mitulu hadil unsain fa ingkun anisaan ne anaewado niku lebih dari dua. Maka bagiannya adalah sulu sama tarok seper dua pertiga dua pertiga dibagi wong telu lainnya loro otomatis gimana iya coba ya tak bacakan tafsirnya tafsirnya faukos <tuh> sekolah al-imamul Ahmad khaddatana Zakaria bin Adiyin khaddatana Ubaidillah dua Ibnu Amrin al-Ruqoyi an Abdullah Ibni Muhammad Ibni Ukel an-Jabirin kolah Ja'at Imro Atun Sa'dibni Robi pernah seorang perempuan ya yeah, Imra'atu Sa'din itu istrinya Pak Sa'ad bin Rabi'. Ilah Rasulillah menghadap kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam fakolat kemudian nanyalah wanita itu kepada Rasul bagaimana pertanyaannya? Ya Rasulullah, hatabni nata Sa'di bin Kami ini dua anak perempuannya Sa'ad bin Rabi'. Kutila Abu Huma ayahnya dua anak perempuan itu terbunuh saat perang Derek Panjenengan fi Ukhudin saat perang uhud Sahid dan dan dia mati Sahid Wa <tuh> Inna Amuha Akodal Maluh Palam Yatak Lahuma malang. Walam yung kahani illa walahumma malun kola Waqala iya gediya allohu fidalik Qola fa nazalat ayatul mirosi langsung ayat warisan ini turun Fa arsala Rasulullah sallallahu wa'ala waqala a'di bintai sa'dibni tulutaini Jadi ikut yang tiga ya Ya ikut yang tiga jadi rasul ayat ini turun rasul sabdakan berilah bagian dua anak perempuannya saat yang gugur di medan pertempuran alias mati syait itu Tulu 2 dua per tiga wa'umu dan ibunya dua anak perempuan itu mendapat bagian seperdelapan bagian kemudian selebihnya itu laka untukmu. Maksudnya, adiknya yang mati, jadi pamannya ngarit wedok luruh. Iman jadi paman, yaolah, ya saudaranya yang mati ini boleh. Maksudnya dapat bagian, jadi istilahnya bagian ini bagian turan loro Kelebihan dari yang dibagi-bagi tadi terus ono sisane ya kanggo awakmu. asalnya kan gak dikiai itu Dua anak perumpanya nggak dikasih, terus istrinya nggak dikasih. Ternyata anggapane itu tadi dimiliki. Tapi apakah betul seperti itu? Mungkin belum berani membagi karena belum turun ayat setelah ada laporan kepada Nabi Allah turunkan ayat nah dua pertiga itu untuk dua anak laki anak perempuan seperdelapan untuk ibunya sisanya untuk kamu Pak Lik nyata di Sinti Lapurno gimana total Sebelum dua pertiga diambil dulu sepul 8 untuk ibunya, terus kemudian dua pertiganya untuk dua anak perempuan. Enak dua pertiga kan sak pertalon sak pertalon per mah itu bisa. Kita lanjut setelah dikatakan nek menow hanya seorang anak perempuan maka dia mendapatkan separuh falahan nisf wali abawahi li wakitin min humasudis wali abawahi dan untuk kedua orang tuanya baik ayah ataupun ibu itu mendapatkan berarti semati anak ya kalau anak yang meninggal maka ayah mendapatkan 1/6, ibunya juga mendapatkan 1/6. Kita ulang. Wali abawaili kulli waqidin min suddus. Tiap-tiap seorang orang seorang tua, baik itu ayah ataupun ibu mendapat 1/6. mana mimah tarak dari harta yang ditinggalkan mati oleh anaknya tadi, maka bapaknya mendapatkan seper enam, ibunya juga mendapatkan seper enam. Nyenengan semak loh ya yatir. Ingkana lahualagun ya. kayak gitu. Kalau memang yang mati tadi punya anak, ada si A meninggal si A ini punya ayah punya ibu ya. terus kemudian punya anak ingkana lahu waladun disini dijelaskan wali abawai likuli wakidun mimasudus mimatarok ingkana lahu walad. kalau memang ini punya anak maka ini se enam sepernam sepernam kalau memang punya anak kalau tidak ada anak ya, anaknya enggak onok kok mana menikahnya gurung kok umpamanya begitu terus meninggal tapi suke okay. dewi anak saya joko cek bujan suke okay, meninggal belum nikah maka di sini dijelaskan sama Allah subhanahu wa ta'ala ingkana lewalatun fa'ilam yakun lahu walat wawarithawu abawu fali umi yusul kalau tidak punya anak maka warisan itu tadi dibagi menjadi tiga kemudian ibunya mendapatkan seper tiga gak ada anaknya, ini ada anaknya seper enam ini gak ada sang ibu mendapatkan seper tiga bapaknya otomatis otomatis turade si Royum, coba pertiga kan tetep sabikul sak, sak. gendongan. Nek gak ada anak ya anak isi bujang, nek ono anak ini bagiannya sama sama sama seper Bapak oleh seper enam, Ibu oleh seper enam, nek karena anak I Ibu mendapatkan seper tiga. Bapak oleh hak kemen, tia. Ya? Pak ingkana lahu ikwatun lah. Kemudian apabila si mayat itu punya saudara, Pak ingkana lahu ikwatun, yang mm -hmm. mati itu. Bukan anak tunggal si onok dulu A ini punya saudara namanya B, ya. atau punya saudara lagi namanya C. Beda lagi ya warisannya ya. Di ayatnya dijelaskan. Valiumi susus balik maneh Ibunya mendapatkan seper kalau ini duit dulur. Nah, ono dulure, maka sama di saat punya anak ibu mendapatkan seper enam, tidak jadi seper tiga, tapi seper enam. kemudian difirmankan sama Allah min ba'di audain itu diwaris setelah dilaksanakan semua wasiat-wasiatnya Joko bodohnya memakai Arpe mati wasiat Wasiatnya dikongkong bangun masjid Duh, ya kamu memakai kok di situ Turah seribu masjid umamanya ya. Ini wasiat harus dilaksanakan dulu Setelah dilaksanakan wasiat baru Cepat kalau wasiat itu baik Ahli warisnya tidak melaksanakan Itu dosa besar Bukan dosa kecil lagi. Nek masih hati elek, ya terserah. Ele ekumang elek nomor nopo, elek gak patek nomor Maksudnya, elek nomor niki, naik mati, konang gapno, jaranan, membantu kan kurang ngajar banget kan ini. E, ini tidak dilakoni, di sana tidak ditinggalkan, orang-orang di sana. Eh, gimana? Jadi semuanya itu tadi dilaksanakan pecah waris itu saat sudah ditunaikan semua wasiatnya dan sudah dilunasi kalau dia punya hutang. Jadi dua ini harus dilaksanakan dulu wasiat dan hutang. Maka di sini Allah firmankan mimba diwasiati yusi biha audain audain itu atau hutang. Gimana? ditutup ayat ini sama Allah apa hukum wa abena hukum lata deruna ayuhum akrabulakum naf'a Allah nyatakan ayah-ayahmu atau ayah-ayahmu atau ibu-ibumu dan anak-anakmu atau cucu-cucumu lata deruna kamu itu tidak tahu Ayuhum akrobulakum nafah, di mana diantara mereka yang paling bermanfaat untuk kamu, kamu tidak tahu. Yang paling bermanfaat kalau bahasan ini, yo ya, anak yang membagi waris sesuai dengan Alquran, itu jelas menyelamatkan orang tua. Nah, sampai anak royoan waris itu sama halnya soyok gepu iwang tuane. Naaudibilah, gimana? Bisa difahami, dah. Allah nutup dengan firman-Nya lah. Ayah ayahmu dan anak anakmu kamu itu tidak tahu mana di antara mereka yang paling bermanfaat untuk kamu, yang paling besar manfaatnya kita nggak tahu. tahunya itu ya lahirnya saja. Lahirnya kok anak itu soleh paham dengan ilmu waris dan membagi waris dengan Al-Qur'an ya surga bapak I. Tapi ini tapi nek sampai sebaliknya orang tuanya belum mengajari waris kepada anak cucunya masalah besar di hadapan Allah gimana Inna Allah kana aliman hakimasun Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana, jadi ngedum koyok mang itu atas kebijaksanaannya Allah. Dan Allah itu maha tahu, maha taunya gimana diantara nih oh, opo anak lanang kok ko, oleh sapi kulane rabi kita mau jawab rambut bujung. Apa itu kalau min separuh, yo ya, yo ya, nih rabi kita wis diingoni karo bujung nih, gampang kan ini? bisa dipahami ya. Ya. Nisak masih berapa menit lagi? 10. Alhamdulillah. Langsung ayat yang ke yang ke-12. Ayat yang ke-12. Walakum nisum taroka azwa azwajukum, ya. Eh, sampan kabeh wong lanang-lanang Nek, buju sampan mati, aku gantung kakna lho yuk Enggak Nek, buju wadhani sampan mati Allah nyatakan sampan ikilo oleh bagian warisan Warisannya sak pironis pun separuh Dwi'e 2 miliad berarti sampan oleh sak miliad Ini kalau sudah ada ikatan ijab sah ya, ada surat nikah yang ni administrasi ini. sini jengong lanang bisa mengucapkan kubil tu nikah ha ha watas bil mahri matkur khalan mas kawinnya gimang sak juta bimah hari miliunan wahiden aku bayar mas kawin sak miliar lah kok mari Rabi Rondo sendiri Rabbi malah mati kok? Padahal bondo ini puluhan triliun namanya ya. Maka separuh itu adalah milik suami. Iki anak-anak nggak -anak boleh protes loh ya. Oh enak men bayar mas kawin sak juta oleh separuh bondo nibu bondo ini, ibu pirang-pirang triliun mananya. Doa ini aturan Allah. Iya, Enak. Nah, enak bukan ini? Lain ya, Bang. Makrib ini, Bang, capek. Angka tukak, wazawa, setukak, bil mari, milyonon, wahidun, halan. Aku terima nikahnya dengan bayar mas kawin satu juta rupiah, tak bayar tunai. sah-sah Pak Dino, ndak kau mati, separuh harta itu milik suami. Anak-anak tiri gak boleh protes, loh, ya? Iya, apa? Lain maksudnya anak-anak yang apa? Tadi, maroro <laughs> meroro digondol karo bapak tiri, ya? <laughs> ayat dua belas ya coba dibaca terjemahnya ada dua belas ayo diperhatikan walakun nispuma taroka aswa jukum dan bagianmu suami suami adalah seperdua dari kata yang ditinggalkan oleh istri-istri ya itu tadi titik kan ya? Ini ada kelanjutannya, ilam yakun lahu waladun Kalau memang Mbak Rondo itu enggak punya anak Sekarang kalau Mbak Rondo ini punya anak bagaimana? Baingkana lahuna waladun, kalau memang Mbak Rondo yang dinikahi memang punya anak Palaku Rubu kalau hartanya 4 triliun mendapat 1 triliun Padahal kapitalnya mikur 1 juta Mas ini tempo tiga jam mati maka sang suami mendapatkan satu triliun kapital 1 juta oleh satu triliun itu modal dagang tangga maksudnya itu setelah mengucapkan kobil tuh nikah kok ada terjadi kematian maka sang suami mendapatkan bagian seperempat kalau empat triliun berarti satu triliun anak-anak tirinya anak diri anak kualan bodoh ya? Ya. ya ini enggak boleh protes kalau sampai protes berarti protes Allah gimana ayat 12 ini. lanjut dibaca kelanjutannya tadi iya gimana Seandirnya. <myślę> um, uh, uh. <Gel�at> ya aku menurut so gede nih manut wasiat karena wasiatnya mengkhianati Al-Quran maka haram mengikuti wasiatnya bapak sing kurang ngajarin jadi bapak durhaka Iya. <Gel�at> hibah itu boleh kan sebelum turun ayat ini kan. Jadi ini termasuk memansuh masalah hibah. Ya. Iki wasiat kan aku nek mati baginen podo ya kan Iya. Berarti wasiat wasiat durhaka itu ya karena mendurhakai Alquran haram untuk diikutinya, maka tetap harus dilaksanakan saat pikul, saat gendongan tidak boleh dituruti wasiat yang uwelek ngunikuman yuk nekarpi nafsu wapi, nguna cene rukun, cene gak tukaran kan ngono kan padahal kewajibannya wong tua, uga nguna iku, kewajibannya wong tua anak-anaknya kelompok ke, terus dijak budal ngaji Nah, isong ngecek ngecek di nomah, pena lek hai isong ngecek ngecek di diajak nang masjid. Cek nih kuping nih, podok gak usah ngomong waris, usia urip kok ngomong waris, itu jenengnya lancang. Nek cara jawabannya apa ngaluk? <tuk> Padahal, C Urip, <tuk> ya po ya, lancang ya. ya, nih, mang. jenenge orang tempat drakai, gerakan ya. nang Quran nih, ya. Jadi, N Urip ya, gak usah, nggak usah ngomong nah waris lah ya. Ya udah itu aja dinikmati saja, gak usah dia omong nih gak usah jadi orang yang mati, Qurane sing maju jadi anaknya cukup dipaham Al-Qur'an tentang masalah waris gak usah ngomong, -ngomong kita keno sampan duk sing sa hektar, iki sampean leh, sing rom hektar tapi aku nyesu urib, iki tak manfaat no aku wayah nikmatikan gua awakmu iku jenengi, mungkin karpe bener. tapi ternyata melanggar Al-Qur'an Ya, yeah, gimana? Uh, okay. <laughs> hatiwis gak usah ngomong aja, urip Atirus. <laughs> Nek ngomono hibah sesuai dengan kebutuhan anak ya nggak masalah. Dan syaratin tidak boleh lebih dari sepertiga, kan? Uh, uh. Ya, yeah. gimana? Ayo dilanjut. 12 belas tadi. Uh, uh. Jika mereka istri-istrimu itu punya anak, uh -uh. maka kamu mendapat seperempat dari harta setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau menang. Setelah dibayar utangnya. Lanjut. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan. Sudah titik dulu. Ya. Yeah tadi yang mati kan istrinya kan saya ini berpikir untuk menikah lalu anggot mati berarti istrinya mendapat bagian bagian waris itu suami besoleh. apa, mas kawin 1 juta suami ini meninggal maka mendapatkan warisan lanjut para istri memperoleh sepuluh tempat nah kalau 4 miliar istrinya mendapat satu miliar di samping 1 juta mas kawin tadi cik gurung dikekno mati mama nih maka istrinya di disamping mendapat satu juta juga mendapat tambahan 1 miliar karena hartanya suami tadi saat 4 miliar lanjut sepertempat rata yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, -anak. lah itu Nek menurut duduk ini tidak mempunyai anak tidak mempunyai anak tapi duduk ini yang ngomong ke Biltunya tadi punya anak maka dapat sepert delapan lanjut jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh sepert delapan dari rata yang kamu tinggalkan sepert ah, delapan kan setelah setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat uh -uh. Atau, dan setelah dibayar untuk kamu uh -uh. lanjut jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam kata Gimana? Ana wong mati. Kembali ya, yang mati A. Tapi iki gurung nikah tapi di dulur B di dulur malah C eh. terus bapak E wis mati tinggal ibu yang masih ibu ayahnya sudah meninggal lah ini adalah saudara seibu ini namanya dan ayah yang mati ini belum punya anak atau belum menikah itu namanya ahli waris ini ahli waris ini kan Atau ibunya meninggal juga tapi ini saudara seibu ayah ke ayah tiri Terus ayah mati maka ini bisa mendapatkan warisan kalau memang Si A ini tidak punya ayah Ayahnya sudah meninggal Dan tidak punya anak atau tidak punya cucu Tidak punya kakek baru Ini bisa mendapatkan warisan Itu namanya ahli waris Kalalah Gimana? Rota Angel Saidi Enggak loh maka nah, ayah, anak kakek atau enak anak maka yurusukalalah tidak bisa menerima waris ya walau akun au uhtun falikuli wakitin minumasudus fa ingkano aktaro mendalika <tusanda> fahum suroka <tusanda> hituluth Nak, dulur wakai ya, hanya sepertiga, tidur, sak dulur-dulur, ekumang. Jadi saudara seibu itu bisa menerima warisan kalau saudaranya yang meninggal itu sudah tidak ada ayahnya, tidak ada kakeknya, dan tidak mempunyai anak, tidak mempunyai cucu. Kalau salah satu di antaranya anak cucu, ayah kakek ini masih ada maka saudara-saudara ini tidak bisa mendapatkan bagian B dan C ini saudara B dan C tidak bisa mendapatkan bagian bisa mendapatkan bagian karena yang mati ini tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada anak, tidak ada cucu maka saudara seibu bisa mendapatkan warisan warisannya tadi sudah dibacakan 10 menit ya ya yeah. <laughs> yeah, mungkin belum dianggap belum tuntas bisa diulangi lagi nah, eh, masih belum tapi sebelum kita tutup mungkin ada yang perlu dibahas apa ini sangat banyak di dirayai. Nah uh, Saya mm -hmm. ada dua orang anak lah. Setelah orang tua meninggal ini, saya dan adik ini Indonesia punya kesepakatan kan ibu kan masih ada. Sepakatnya mm -hmm. begini. Ini sementara tak dibatasi bed bed di rumput itu soal ibu sebenarnya erat kaitannya masih suka gitu, gitu. ya ya ya Kapan saya ini apa -apa, apa termasuk pelanggar ya Gak nah, pas dong medinik harus dijelaskan dulu racing nah, mati suami ini karena no anak-anak eh berarti seperdelapan delapan nilai ibu Hai tak entahin jenengan iki terserah kayak kekno ibu Monggo jenengan pinjamkan ibu Monggo tapi Qurannya di laksanak no gimana bisa dipahami sepedelapan milik ibu tadi sudah dijelaskan ayatnya kan terus selebihnya itu jenengan bagi karena dulure sampean duluri sampean Dulu letok, berarti sampean oleh sak pikul bujun, uh, duluri sampean oleh sak gendongan jelas dong? terus ini sepakat sama dulure ini dipinjamkan ibu atau dikasihkan ibu monggo tapi koran itu dilaksanakan atau disik gimana? Nah, Gimana? Endane hmm. gak gampang kok waris itu Seperti gak ilmu masalah hmm. seperti gak ilmu dibelajari nek jam nggrip teko pinter ya kok <laughs> e, alhamdulillah Yang penting kita tahu ayatnya nanti dibaca berkali-kali terjemahannya terus direnungkan apa menelpon Arp Tahajud atau Marita Hajud dibaca, dibaca terjemahnya. nek punya tafsirnya dibaca tafsirnya. insyaallah cepet pinter nggak? Iya. Iya. berarti masih uh, ada. Maksudnya dari ya, ya. ya. ibu. Iya. Terus mempunyai anak ya. harus lapor dari sama sebetulnya, ya, suami istri, istrinya masih hidup. Suaminya meninggal, istrinya masih hidup. Terus punya anak empat, dua laki, dua perempuan. Iya, kan? Gimana? Iya, seperti ini. Yang dari satu lakinya satu? Lebih dari oh, lebih dari oh lebih dari dua. Ya wes, anu lakinya tiga, tiga. Berarti ini langsung ya. Berarti ini dibagi berapa? Ini isinya loro-lorong ya. Lur-lur Kalau ini satu-satu, berarti enam pintu walu, songo kan? Neh hartane sembilan miliar, ya uspena? ya Sudah, ibu. Ya, insya Allah sementara seperti itu dulu, ya minimal kita kenal dengan ilmu yang mestinya harus betul-betul kita pahami dan berikutnya dungo-dinungo muga-muga kalau karo bisa melaksanakan perintah Allah yusikumullahu fi auladikum lizakarin lidhul halun sayn Allah mewajibkan kita untuk memahami tentang masalah warisan kalau laki mendapat dua kali bagian dari perempuan kemudian seterusnya seperti tadi sementara seperti ini mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu yang manfaat masalah di dunia wal akhirah subhanakallahumma bihamdika syadu'ala ilaha illa anta astagfirullah wa adudu ilaih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh